halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya Dondok, nah di video kali ini saya akan berkeliling dan menjelajahi area stasiun Jawa Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, serta nantikan video saya yang selanjutnya. Ekonotik lagi. Nah pokoknya simak terus video ini sampai dengan selesai. Nah di sini saya berada di parkiran. Stasiun Gambelan. Eh, Coba saya akan masuk ke stasiun Gambelan. Di sini terdekat kerang. Lalu kejalan. Di sini ada rombong. ada handling asin untuk pengusian saldo ending tapi saya sudah lulusan di depan sini terdapat nocket pengusian saldo dan intermersi di sini terdapat peta jaringan kereta api Jawa dan Madura. Untuk di sini ada lokasi stasiun transportasi ini di Jep dan di stasiun Blambangan. Lengkapnya masuk ke stasiun berbenan. Nah kita mulai dari sisi sini sebelah barat stasiun berbenan. nah di sini terdapat ya? toilet hmm. toilet lama nih sepertinya ini dan sini adalah toilet baru di sana terdapat masalah coba kita masalah Sebentar, ini saya memasukkan teman. nah ini terdapat toilet di kabel di sini hmm. Nih, toilet kabel. Di sini terdapat toilet pria dan juga toilet wanita. Di sini terdapat mushola. Di sana terdapat tempat untuk berbuka. Coba kita melihat toilet pria stasiun internasional kita buka. nah di sini langsung gimana oh, besar di sini terdapat di sini, turun, di terdapat sabun, itu cermen ya, yaitu saya, di sini adalah kawin berdiri ini untuk pegat. Nah, ada dua, sudah di folder seperti jawab. Itu pasti tercerah. Nah, di sini terdapat oh, talinet jengkar sepria. Bersih semua. Jadi, syarat kalau mau kemudian. Enggak banyak Ya, mudah banyak di sini dapat tiga ya, ventilasi maaf, teman-teman, tapi kecilnya saya maaf sebentar, karena tadi saya mau dicubah ini cukup, saya akan melihat keluar karena sudah buntu ya untuk di sana coba kita lihat di situ terdapat bel kentara bel kentara stasiun dan stasiun surabat coba kita ke sana pernya mesti nah, dari Pablo pasang gitu. Tapi kok kurang fokus toh? Ya, Nah, saatnya kita coba lihat. Di sini pernya sudah cukup panjang lampu ini lumayan gelap di sini soalnya. Coba kita sampai ujung peronnya. Dan di sini adalah peron lama stasiun berang-berang. Nih peronnya di tengah. Di antara jalur satu dan jalur dua. Dan di sana itu adalah apa? Budang semen stasiun berang-berang nih maninggir ya kalau misalnya ini stasiun sepi udah tengah malam gitu. Gelah batoknya. Ini adalah papan nama stasiun Trembanan. Itu oh, apa nih. Nah, ini KRL, eh, KRL. Peron tinggi terbarunya terbaru stasiun berbenan mentok di sini. Kalau di sana tuh, di sana juga mentoknya sama sih. Tapi yang di sana belum jadi. Jadi yang dipakai baru peron lamanya itu sama peron ini peron yang di jalur satu. Karena di sini cukup ngeri, apa lagi ya? Kayaknya lagi balik ke sana ya, lagi, Jack. Di sini untuk apa? Nelembun nah, perang proyeknya Nih. ini. Kalau pakai foto, kelihatan Coba Ini saya foto dulu. Nah, tadi ada kereta melintas Lipan itu kereta Nanti Saya turiskan Dua kereta Bapak nanti Kita bisa kesan aja Disini ngeri Sama Mau nyari tempat duduk Itu eh, <tuh> Ini adalah ruang jam Jepang tak apa? Ini adalah ruang absen Karena 6 Yogyakarta Ada teman-teman kecil juga disini Di Itu adalah PPKR Stasiun Berambaran Dia adalah kepala serang, kepala stasiun terbenam. di malam hari sepi dan penemang hai, hai, anak hai, hai, saya hai, peron baru hai, ya. saya hai, di arah stasiun Magu yang penting itu kemungkinan kurang oh ya? tahu saya berita apa ini perkara yang terakhir dari saat 8 kali jadwal harusnya sebentar lagi hmm. Sudah teman-teman videonya saya kiri saja di sini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, subscribe, serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap stasiun Gambana. Hmm, ini videonya tambahan Saya coba akan melihat error bisa kesalahan Yang di sini masih dalam proses pembangunan. Coba kita lihat, ini pembangunan apa? Oh, dan ini atapnya masih bocor. Ini, bisa kelihatan nih. Ini. Masih bocor. Ayo coba kita lihat ke sana. Hmm. Ini terangnya cukup luas ya. Kira-kira berapa -kira 1, 2, 3, 4? Depannya meteran. Di sini untuk jalur tiga stasiun yang dan di dalam hutang itu jalur 4. tuh yang 2, itu jalur empat stasiun 2, hmm ini udah hujan tapi kenapa 2, air 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, lihat 2, 2, sana di sana tuh terlihat ada masjid Al-Qunthabannun. Keren bagus tuh. Saya lapirnya coy, enggak bisa lihat Nah, ini adalah jalur khusus untuk di pabrik. Jalur satu di sana, jalur dua di tengah sini, jalur tiga di sini, dan jalur empat yang di sana paling ujung dan paling bawah. Di bawahnya adalah kap 3 atau Bangunan mat, lantas ini pasti terdapat bina alias Hai nah. nah, kita berjalan sampai di ujung ini untuk lubang pipa artinya belum dipasang ya jadi makanya tapi Oh uh, buatnya ternyata baru dipasang, nah ini dipasang di sini gitu di sini, di atas sini kita lihat di sini Nah di sana terdapat kardu listrik untuk yang elah entar lagi KRL terakhir akan segera tiba di Stasiun Graban. Coba nomornya berapa? Nanti saya cantumkan. Tujuannya ke Solo Barat. Ya ini saya dari tadi ini di bibitnya mau. Oke. Untuk sebelah sana sudah diberi pagar pengaman. Itulah teman-teman sekian dulu video update pertemuanan dan melihat atau berjelajah stasiun berambanan kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya Mantap stasiun berambanan